telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidup.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 Laku, lihat kebaikanmu yang tak pernah. Setia, kau dapati aku tetap setia Kau dapati aku tetap setia